Um, halo guys di ya selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam tergantung anda nontonnya kapan ya langsung aja kita mulai main apexnya oke okay, let's go Slobingnya ganti dulu ya, jadi fade aja. Oke, okay, let's go mulai. Konfirmasi. Oke, okay, let's go. Gedein volumenya Udah Udah digedein volumenya Oke mantap Konfirmasi Oke okay, ayo semoga hari ini bisa jadi championnya Oke okay, job masternya saya guys Oke okay, mau turun di mana ini ya Bentar guys tungguin yang di pesawatnya sampai 0 dulu Eh sampai 20 sekitar 20 sampai 30 dulu yang di pesawatnya Soalnya kalau nggak ntar bisa kerepotan kalau tahu-tahu turunnya bareng ngapain itu pindah-pindah mulu dan sekarang guys kita akan turun di apa tuh di mana ya lokasinya di sini ya kita turun di situ waduh ada yang mencar guys ya tapi nggak apa-apa lah ini masih satu arah kok dia mencar karena pengen nyari posisi yang lebih enak lagi dan ada yang mencar lagi dan saya sampai di sini dan nemu kotak yang kagak ada senjatanya dong aduh ini senjatanya ini dia nice mantap di sini guys media di sini ada apa ini uh, bukan ini sih enggak apa-apa lah walaupun bukan ini yang saya cari ini dia ada apa nih bukan bukan itu bukan. bukan ya udahlah guys biarin aja oke okay, nice mantap saatnya ngambil yang senjata apa tuh namanya ra oh iya perisai panas sudah ya perisai panas sudah diambil Oke, okay. apa ini guys? Oh, Popor sniper Walaupun nggak terlalu perlu pernah juga sih. Di atas ada apa ini guys? Di atas ternyata oh ada nih ada ada apa ini ya isinya? Flat line, flat line guys. Kayak gimana sih nih? aduh guys ganti aja guys males ini aja nih ganti dan semoga ini kena nice mantap jatuh dia hancur kau dan isinya ini guys oke okay, seharusnya dapur ini ya nice mantap Amunisi berat No no no Gameplay Kita setting Share item Ambil uh, Amunisi Semua sudah maksimal Mantap Oke okay, let's go Oke okay, nice Dan ada pelurunya lagi Nice mantap Apa ini ya oh, bukan beda lagi Guys, saya mencari apa tuh namanya perisai. ini ngelawan musuh. Kalau perisainya kayak gini, wah bisa gaswat. Ada musuh kah di situ? Hmm. Oh ya ringnya mulai nutup, guys. Ringnya mulai nutup, aduh harus harus cepet-cepetan ini Waktu di video yang sebelumnya saya hampir Ini ya hampir knockdown gara-gara zona gara-gara ring Hampir ke knockdown gara-gara ring dalam, aduh Let's go ini sekitar 3 menit ya dan jaraknya lumayan jauh jadi saya akan pakai alternatif yang di bis biar bisa jarak jauh apa ya. Alternatif oh, itu dia tuh balon itu tuh. Oke. Okay. Saya mau ke balon guys. Alternatif jarak jauh. Ayo ayo zonanya nutup ayo. Enggak tahu, teman-teman saya pada nungguin apa, tapi saya juga ngambil beberapa senjata. Enggak masalah, kali ya? Bentar, beberapa persiapan sebelum dimulai. Yang punya perisai guys ya biru warna biru gitu. Oh nice. Evo shield, nice, nice. Thank you. Phoenix. Saya dapat phoenix guys. Oh iya. Yeah. Crafting guys, crafting. Thank you. Oke okay, buka. knockdown double tap trigger, bikin terbang bangkit mobile Mungkin nggak ada yang nggak ada yang mau main di sini ya. Ya udah lah. It guys zona guys zona, aduh. Udah mulai dekat guys zonanya jadi ya langsung deh let's go. Tali nya situ tuh oke. Okay. nggak dulu guys nggak dulu zona ada asli nggak kena nice dah itu sorb udah tuh matiin kan nih bentar biasanya ada musuh biasa ada temannya di deket sini kalau nggak salah nggak ada ya udah Ya up up up up up up. Zonanya udah dekat. Zonanya udah dekat. Dan ini seharusnya udah berada di dalam zona, tapi kenapa ada musuh, guys? Tolong, guys. Guys, tolong guys, aduh aduh aduh aduh aduh mati dah ini. Friend, help, friend. Ya, yeah, tahu, tahu. ush Kena tuh. Uh. Bentar. ups Tidak, mbak. Tidak, mbak. Wah. guys, kalau aduh langsung, ke Saya pasti kalah ini. ini. Kalau ini menang ini mah, nice. Thank you teman. Mati kau. Oh ada musuh lain guys. Ada musuh lain nih, ya, tapi ini berapa sih? musuhnya? Sabar, oh, untuk mati di sana Thank you. Musuhnya udah mati guys. Dan kita berada di zona aman yang tepat. Semoga hari ini bisa jadi champion ya. Ya, yep, semoga hari ini bisa jadi champion. Apa dan gak ngerti Ini kenapa orang-orang pada kesini Hancur aja apa ini ya huh? guy ini apaan guys Gak ada tas ya Skillnya itu tuh huh? Gak ada tas kayaknya ya usah ya udah langsung kita ke Zanaman eh ke Zanaman ke apa tuh namanya tuh ya ya kering dah ke dalam ring, bentuknya gitu dah. sepertinya tidak ada musuh di sekitar sini Ya benar guys, tidak ada musuh di sekitar sini. Kalian kali pakai yang dua aja ya daripada yang satu ya. Oke. Yang lain memang berjarak deket ya. mana oh, apa? Kamu ngapain? Hah? Apa ini? Oh disitu ya. Ada-ada aja. Hati-hati, biasanya di sekitar sini ada musuh yang langsung dor-doran. Tinggal ada ya. Gimana ya, ada, guys. Apa ya, aman kita langsung masuk? Belum, belum aman dulu. Kita cari-cari dulu. Kita ikutin yang warna biru, guys. Dia lumayan aktif di sini. si warna oren malah ke kota sendirian. aman gani warna oren. sebelah kanan ada musuh gak sih? oh iya. enggak tas saya sudah penuh guys. apa ini? Ya? Ya, apa ini apa guys? bukan bukan ini turbo charger. Fungsinya buat apa ya? Takutnya ada musuh atau gimana jadi Kayaknya memang ada musuh di sekitar sini dah Cuman gak kelihatan Ya yeah, I know that Oke, okay, kamu ngapain? Senjata laser. I'm waiting for you. Enggak apa-apa ya. Waduh, salah ngambil, guys. Nice, sudah. Mana antum, mana antum? Dua-duanya di sana ya. Sabar-sabar, aduh, aduh, aduh, aduh takutnya ada yang. Nah, itu benar kayak gini nih. Udah bilang sabar. ada-ada aja mana sih musuhnya guys situ ya musuhnya ntar guys kata ya yeah. oke okay. ya setelah ngembang aduh aduh aduh guys guys guys tolong guys What, what? Oh, itu dia hmm tolong tolong tolong tolong is yang benar aja dong ya dari belakang aduh aduh aduh dari belakang depan kiri kanan udah guys di sini kita mati Udah mati dah di sini mati ya udah diduga sih ya, mati nggak dari dulu dan, dan itu orang pintar banget ya kono oh ah lari ku berlari Terbang tinggi, takkan berhenti. Makin banyak kering, tanganku berlari. Temennya, eh, kita, dia kayak memang sudah sengaja merancang strategi gitu ya. Jadi kayak mereka memang sudah kayak sengaja ngerancang strategi guys Hmm Oh Oi Dosta Oi Oi, oi. Gak ditolongin guys sama yang orange Oh, ditolongin. Lebih cepetan dong. Ah. Mati. Antum, dari mana? Skill dia apa sih guys? Ntar, kamu kalau disini langsung mati. Oh, tapi bikin pembangkitnya deket. tatar ntar guys, tar kamu gak bisa sendiri ah lari, nggak bisa bisa nggak bisa. bisa sendiri kamu, juara dua guys berarti game over, ya untuk hari ini kita nggak bisa jadi, saya nggak bisa jadi champion dulu ya, ya cukup sekian untuk video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan sus subscribe video ini ya. Aduh.